tahun selama 15 tahun ini aku merindukan ibu dan sifat entah bagaimana wajahnya sekarang Aku tetap sama. Aku yakin dia akan sangat berbeda. Aku juga berbeda. Melihat wajahmu mengingatkanku akan masa kecil kita. Kau pasti marah karena aku menyuruhmu untuk pergi. Dan butuh waktu bagiku bertahun-tahun aku harus minta maaf padamu jika kau tetap tidak mau aku punya cara untuk membujukmu selamat ulang tahun Sifang ibu berilah tanda yang bisa membuktikan bahwa dia adalah sifa. Ketika aku melihat wajah ibu tersenyum Ketika memejamkan mata Aku akan mengerti Kalau dia itu Sifam Terima kasih ibu Terima kasih Karena memberiku tanda bahwa dia adalah sifam adikku Kali ini dia, dia tidak boleh pergi lagi Ibu, aku menepati janjiku yang kedua padamu Ya um, Muna, sekarang ini bukan diwali <tuh> Jika dia benar-benar si fam, ini seperti hari raya diwali bagi kita kan? Ini belum apa-apa, aku sudah siapkan kembang api dan juga manisan <tuh> <tuh> Ah, pagi-pagi sekali Dari Pak Sondaria Angkat saja Iya, salam pak uh, Ada apa pak? Kami, kami memang menunggu teleponmu. Apa bisa kita bertemu hari ini? Ada hal penting yang ingin ku bicarakan. Uh, iya Pak. Baiklah. Tapi aku ada urusan. Aku harus keluar. Baru pulang sore. Kita bisa bertemu terserah tempatnya. Aku ingin bicarakan pernikahan putrimu. Dan aku tidak bisa bertemu pada sore hari. Ya baiklah Pak, baik. Lebih baik jika pernikahan ini ditentukan secepatnya. Tapi jika kau bisa menunggu sampai sore, uh, Nandini dia. Uh, salam Pak, Nandini di sini. Hmm. Ayahku akan menemui Bapak terserah jam berapa. Ya, lebih penting membicarakan tentang lamaran. Baiklah kalau begitu beritahu pada ayahmu. Aku akan datang sejam lagi. Baiklah. Ayah Premal akan datang sejam lagi. Segera siapkan semuanya. Oh ya, beritahu padanya kalian siapkan semua ini untuk mereka. Ya baiklah nak. Tapi bagaimana ke Alwar? Aku akan kesana sendirian. Lebih penting kalau Ayah tetap di sini. Aku, aku tidak mau sudah mengalami masalah lagi karena aku. Um, oh ya, jika pernikahan sudah ditentukan sore nanti ada dua perayaan Ayah. Aku sudah berjanji pada Sudah bahwa aku akan menolongnya. Kami sungguh diberkati dengan kebahagiaan sejak kau menjadi putri kami, Nandini. Baik, pergilah bawa Sifam pulang. Hmm? Ayah juga mau menemuinya. Dia juga akan melengkapi keluarga kita nanti. Cepatlah, hanya ada satu bis menuju alwar Jika sampai ketinggalan, maka kau terpaksa harus menemui Sifam besok <tuh> Baik ayah Ibu, pergi <tuh> Kenapa Pak Sondaria tidak bisa menunggu sampai sore Untuk membicarakan lamaran Semoga saja ini adalah kabar baik ayah Karena jika pernikahanku ada masalah Makanan dini yang harus disalahkan Aku harus berikan kue juga untuk Sifat Aku tidak punya uang untuk naik taksi Bapak Sedang apa Bapak di sini? Ayo, naiklah Aku diminta mengantarmu ke Alwar Diminta? Siapa yang meminta? Dan kenapa Bapak tahu aku akan ke Alwar? Aku sekarang bisa menjawab pertanyaanmu Tapi aku tidak keberatan Cuma kuenya bisa meleleh kalau ku tetap di luar. Ayo. Kau tahu kawanmu yang sudah minta padaku untuk mengantarmu pergi ke luar. Untunglah kau ketinggalan bis, jika tidak aku harus mengejar bis itu sekarang Dari mana Pak Goyal bisa tahu? Dia khawatir karena tidak melihatmu di rumah sakit Lalu dia mencari informasi misalnya Kenapa kau tidak ke rumah sakit dan naik bis apa? Ya semuanya Syukurlah kau tidak pergi sendiri Tidak aman pergi ke sana sendirian Tapi Pak, aku bukan anak kecil, aku 29 tahun Aku meminta ayahku untuk tetap di rumahku. Calon mertua sudah akan datang membicarakan lamaran. Aku tidak mau nanti dia bermasalah lagi gara-gara aku. Dengar, Nandini. Dari tindakanmu, tandukmu aku yakin kalau kau tidak akan membuat masalah bagi siapa saja. Buat masalah untuk Bapak Bapak harus meninggalkan pekerjaan Untuk bisa mengantarku Aku akan bicara dengan dokter Goyal besok Sudahlah Giliran kerjaku nanti sore Tidak ada masalah untukku Ayolah Aku kemari karena diminta oleh kawarmu itu Tapi aku ingin membantu Nandini Yang selalu bersedia Untuk menolong orang lain Terima kasih banyak Pak Ayahku, bapak, dan kawanku, aku selalu didampingi malaikat pelindung dalam meraih sesuatu dalam hidup ini, dan aku bersyukur untuk itu. Tidak mau membuatmu kecewa, tapi hidup mengajariku untuk berpijak kepada kenyataan. Semoga pemuda itu adalah benar, Sifam. Tapi ada kemungkinan 10 persen pemuda itu mungkin orang lain. Aku tidak ingin kau merasa sedih. Kau mengerti? Pak, bukan hanya 90 persen, tapi 1000 persen yakin kalau dia adikku. Baiklah, kau masuk saja sekarang. Aku akan tunggu di sini. Terima kasih banyak, Pak. ini tipe orang yang gembira melihat kebahagiaan orang lain. Aku mohon padamu Dewa, jangan kecewakan dia. Buka. Mari masuk. Sifam, dia berpesta semalaman tanpa sebab Dia dipenjara atas dakwaan Pasal 425 dan 268 Karena merusak fasilitas umum dan membuat keributan Hei nomor 25 Lihat, kakakmu datang untuk membebaskanmu Sifam tidak membuat keributan Dia hanya merayakan ulang tahunnya lang tahun Sifa Sifa Sifa Sifam Selama 15 tahun ini Aku berpikir untuk Memberimu kumkum -kum ketika kita bertemu Sekarang kita bertemu Di hari ulang tahun kita Hadiah apa yang lebih baik dari ini Benarkan Sifam Kau ingat ketika kita bertemu untuk pertama kalinya saat kecil? Kau panggil aku dengan nama selain Apa kau ingat, Siva? Siva, kau ingat kan? Iya, kakak, sudah dua tahun bebaskan aku dari sini. Tahun. Kau menipuku hah? Kau bohong pada kakak yang mencari adiknya Selama 15 tahun Kau pikir Aku tidak bisa mengenalimu Penipu bisa menyamar Tapi tidak bisa membohongi seorang kakak Harus berpijak pada kenyataan Semula aku sangat gembira Sekarang aku semakin sedih Pak. Iya ayah Kau tidak apa-apa nak Iya ayah Aku tidak apa-apa Hanya harapanku Yang sekarang hancur Oh ya, ayah Calon besan sudah-sudah datang? Bagaimana? Oh, mereka belum datang, nak. Mungkin dalam perjalanan. Jangan cemas, ayah. Semua akan baik-baik saja. Ya, tentu saja. Kau di sana, energi positif kita. Ayah ini... Semua akan berjalan lancar. Jangan takut, ya, ayah. Iya, nak. Hati-hati, ya. misalnya bos tugasnya gagal bos aku tidak bisa menekan hanya Nandini yang bisa seperti ini sudah kuduga tidak mudah melipunya